Dan Kuba, ala Turki, yang menghadap Sungai Musi, memberikan pesan kota berada di timur tengah. Sangat luar biasa, guys, sambil memandang di depan Hilir Mudik, perahu-perahu katek masa. Ya, guys, suasana hujan di Sungai Musi ya, para kaum perempuan al Munawar juga dilarang menikah dengan pria dari luar komunitas, sehingga sebagian besar pernikahan berlangsung antar misan bangunannya dari kayu semua guys yang mereka guys, sekitar 300 tahunan lebih salah satu pendirinya yaitu itu Abdul Rahman bin Muhammad al-Munawar ayo sholat sholat, yuk ayo dah sholat yuk ayo dah sholat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys sahabatku semua jumpa lagi kali ini kita kunjungi untuk mengenal kampung Arab al-munawar Palembang tepatnya di lorong al-lahadad nomor 13 13 ulu seberang ulu 2 lokasi ini juga termasuk destinasi wisata religi kota Palembang di kampung Arab Al Munawar memiliki banyak rumah tua yang berusia hingga 300 tahun dan masih kokoh sampai saat ini guys rumah-rumah desa di Al Munawar kebanyakan terbuat dari kayu dan batu pengunjung akan semakin nyaman untuk melihat dan berlama-lama berada di tempat peninggalan bersejarah ini karena guys di tepian Sungai Musi terdapat panggung dan kubah ala Turki yang menghadap Sungai Musi memberikan kesan kita berada di Timur Tengah. Ya, sangat luar biasa guys, sambil memandang ke depan Hilir Mudik, perahu-perahu ketek masyarakat yang berlalu alang di Sungai Musi. Ya guys, suasana hujan di Sungai Musi ya di ada beberapa perahu ketek yang berani dan merasa yakin kalau bisa mengatasi dalam keadaan air mulai pasang ini berurutan mereka sepertinya ini para pelancong nih guys nah berikut kita tinjau salah satu contoh rumah tua di tepian sungai Musi yaitu rumah kembar laut rumah ini dibuat pada awal abad 18 lalu guys. Dan rumah ini dibuat tepat di tepi Sungai Musi dengan hiasan ukiran kaca patri warna-warni. Para kaum perempuan Al Munawar juga dilarang menikah dengan pria dari luar komunitas sehingga sebagian besar pernikahan berlangsung antar misan. Yang melanggar aturan-aturan ini tak diperbolehkan tinggal di Al Munawar. Rumah Kembar Laut Rumah ini adalah bangunan tempat tinggal warga dan keluarga, sangat kental dengan budaya Palembang. Hunian penduduk setempat dinominasi dengan rumah limas rumah panggung khas Palembang. Kayu adalah menjadi material utama rumah tersebut. Bangunan ya. ini dijadikan semenjak abad 18 lalu. Bangunannya dari kayu semua guys. Semua material dari bangunan rumah ini dari dulu hingga saat ini masih tetap dan tidak berubah guys. Cuma ada beberapa yang rusak atau hilang karena dimakan waktu. Rumah ini berasal dari nenek moyang mereka guys. Sekitar 300 tahunan lebih. Salah satu pendirinya ayah itu Abdul Rahman bin Muhammad Al Munawar terdapat 75 kepala keluarga yang mendiami kampung Arab ini. Mereka semua merupakan keluarga besar dari daerah Yaman Arab Saudi. Semua keunikan di sini bisa menjadi daya tarik para wisata, terlebih bagi para pengunjung yang ingin menikmati suasana religi. Rumah kembar darat merupakan rumah tua yang berdiri di atas dua buah rumah yang sama, tetapi tidak berhubungan secara langsung. Bentuk ruang terbagi atas beberapa bagian dengan modul yang berbeda Sehingga bentuk ruangannya berbeda juga guys Tampilan bangunan didominasi oleh atap pelana dengan bentuk bangunan yang terdiri atas bangunan kayu dan beton Guys, kita mulai mengunjungi dan melewati rumah-rumah para warga di Kampung Al Munawar ini. Halaman mushola yang tidak begitu jauh dan tidak juga luas dijadikan sebagai tempat ruang komunal. Karena pada hari-hari tertentu, halaman mushola yang berada di pinggir sungai ini dapat dijadikan sebagai tempat berkumpulnya jamaah yang memadati musholah tersebut. Ya, masyarakat di sini rumahnya rata-rata rumah kayu semua, guys. Ini adalah kampung Arab. Masyarakat keturunan Arab di sini rata-rata berkomunikasi setiap hari menggunakan bahasa Palembang. Memang agak sepi ya guys, permasalahan kita berkunjung ke sini pada hari biasa ya, bukan hari libur. Dan mungkin pada saat hari libur atau hari perayaan Islam lainnya, disinilah banyak sekali pengunjung dan sangat ramai untuk memberikan hiburan atau budaya yang akan disajikan. Semi budaya yang dilakukan masyarakat sekitarnya adalah berumpang rumpakan atau silaturahmi setelah Idul fitri haul para sesepuh dan orang tua yang telah mendalui ziarah kubur walimatul usri maulid arbain dan juga kesenian marawis deretan rumah-rumah tua di kampung Al Munawar ini terbuat dari kayu ulin dan berlantai kan batu marmer yang khusus didatangkan dari Eropa motif lama untuk yang dimiliki masing-masing rumah memberi tegas kesan tradisional dan elegan dari rumah tersebut. dari sekitar 17 rumah ada yang di diantaranya merupakan bangunan cagar budaya yang dirawat secara rutin dan mempertahankan kekokohan dan kebersihannya. dan rumah adat di sini yang termuda usianya adalah 250 tahun. Waktunya sholat zuhur ya, salah satu masjid di pinggir sungai ya di kampung Arab ini. Yuk guys, kita sholat zuhur yuk. Masuk sholatnya Ini oh, bukan ini bukan oh, sholat Yo, sholat Yuk Ayo sholat yuk Kita kita wudhu dulu ya guys Assalamualaikum ya guys ini dia saudaraku semua sobat dalam masjidnya ya dalam musolahnya musolah apung di atas air yuk kita sholat dulu guys ya Gurabe ya kita lihat guys salah satu rumah kembar darat di mana terdiri dari dua buah rumah yang sama tetapi tidak berhubungan secara langsung. Bentuk ruang terbagi atas beberapa bagian dengan modul yang berbeda. Sehingga bentuk ruangannya berbeda juga guys. Nah kalau yang ini guys dinamakan rumah batu. Yaitu rumah yang sudah ratusan tahun dan termasuk cagar budaya. Yaitu rumah kapitan Arab dan rumah Inggris. Bentuk ruangannya berada dekat dengan jalan atau daratan. Dan tentu berbentuk rumah batu dengan ornamen yang sederhana, bahkan tidak ada ornamen yang menonjol. De, namanya siapa de? Sudah, mal tinggal rumahnya di mana? Oh, itu ya, rumah kayu ya? Nikmatilah setiap tempat wisata. Karena kunjungan kita ini tujuannya adalah tidak lain sebuah cerita yang menarik dan mengetahui sejarah peradaban dan aktivitas saudara kita yang beretnis Arab di pesisir Sungai Musi. Sekian dari kami, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.